Nih, ya, ya. sama meta siapa? Gua merah. Gua biru. Gua ini kuning. Siapa? Gua. Onge. Kuning ngongek. Anjing ngongek udah gua gendong di dunia nyata, di sini juga gua gendong. Akhirnya ya. Ini ngapain? Oh, ada ada stage-nya. Ada stage-nya. Iya, iya, ada. Ini kita kerja sama nih Iya, kerja sama Kalau yang tadi kan capek, anjing, pegel Ayo! Jalan, jalan, jalan, go, go! Oke, jalan, jalan, jalan Loncat aja, loncat aja Biasa Satu-satu, satu-satu Eh, geser Iya, geser, geser Weh, geser, Haji Geser, Haji Nene, nene, Wah Numpang, ah Numpang, numpang Eh, ini gimana? Ini susah, susah, susah susah. Eh, Oh, kerja sama, kerja sama, kerja sama Iya, iya Aduh, masih e, naik, naik, naik lagi, naik lagi, naik lagi sini. Nah, ah, nah. ah, ah, ke gua, gue lagi, gue lagi, gue lagi. gue siap semua. gue gue gue kananan. gue kananan gue gue gue Ayo gue ah, ayo kanan okay. gue gue gue gue gue gue gue nge gue nge gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue bentar gue gue gue gue gue gue udah, udah. gue bisa, bisa, bisa gue gue gue gue yo Kunci kunci kunci. Ayo ayo gantian gantian gantian. Ya dapat dapat dua dapat. Oke. dapat kunci gue dapat kunci. Gua buka gua buka kuncinya. Nice. Nice nice nice. Eh. Woi, eh ganti kalian gua woi. Woi. buka aja. Buka dulu buka dulu. Sabar dulu dong. Harus berlima. Eh, barang-barang barang-barang barang. Barang-barang gue empat lo batat. Eh, kunci ada di gua. Wah, gila lu ya, ini nggak bisa move eh, sih di sini. Awas awas. Nah, masuk, tar masuk, tar masuk masuk masuk tar masuk tar masuk. Di discordnya kenceng banget anjir Masuk. Nih masuk nih anjing. Taruh lu, taruh lu, taruh lu di discord kenceng banget. Sih eh, masih bisa keluar lagi. Oh. Masuk kah? Nice. Oke. Okay. Apaan begitu doang anjing? Belum. Iya ada oh, masih ah, Ini Masih gampang. Baru lepas satu aja. Satu dua atau lagi? Eh ini ngapain? Oh dua orang ke kiri. Huh? Hmm? <laughs> eh, yeah, mah, eh, kok enggak? itu kayaknya, ya. ambil ayo, kunci apa? dulu, kita ambil kunci dulu, Kaki. nih ya, ya, nih, bener -bener. nih Jusinnya, wey, satu, wey, wey. satu lagi, satu lagi, nah, baru digeser oh dorong, woy. dorong, benar, nah nah, nah, nah ini baru nih, berlima nih, masalah. ayo ayo, eh, jadi jadi tangga ya menurutku enci paling atas dulu weh jangan rapet tolok anjing. Iya, itu yang abu-abu tolok yang abu-abu tolok abu-abu Nah, kalau apaan abu-abu anjing belooom ijimpet tolok belooom aku dulu sabarlah anjing nah ayo bi ngul banget anjing ayo bi ayo bi gimana kur naik ke atas anjing wah anjing Wayang yang kayak gini-gini nih, ini anjingnya. Eh, red, nah jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Wah, Ovi anjing, wah, obi Ovi, Ovi, Ovi, Ovi, Ovi, Ovi, Ovi, ganti Ganti ganti Ovi, Ovi, Ovi, Ovi, Ovi, Ovi, Ovi, Ovi, Ovi, Ovi, Ovi, Ovi, Joey antara ayo ya gitu bisa juga sih, nah gitu bisa tuh nah. Nah. loncat loncat Onge onge nah nah dorong siya. dorong dorong dorong ore kerja dorong oi kerja dorong kerja oi Bi dorong ore bi, bi, dorong dorong ore kerja dorong ore kerja dorong ore Betiga Misalkan. betiga betiga ini betiga. Hah? Hah, ini udah. Itu buka pintunya anjing udah lompat aja Iya, kunci. Ya, kuncinya enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa ngentot. Enggak bisa ngentot. Tinggal ini udah yang terakhir. <laughs> ya, oper oper kunci, over kunci, over kunci. Kunci. Eh, oke. Okay. Oh, ditinggal dong. Oke. Okay. <laughs> <Okay. laughs> dadah, dadah. <Okay. laughs> Nah, ayo ayo ayo ajik, kelar, nih, dorong dorong dorong ke sini dorong, dorong. dorong. dorong ke sini ah ada bener ya ada bener bener bener benar banget sini. bener, -bener banget dua lagi dua lagi Nggak, enggak lagi. Bang, bang, tenaga dorong kalau lu lewat lu bisa menang iya dorong dorong dorong oh oh oh Wah mau dipukul ya, mau dipukul. Tinggal aja. Oh. Woi, durasi, woi, durasi, durasi, durasi. Oke. Okay. Ini tuh tikotnya. Iya. Masih gampang ya? Masih yeah, gampang ya? Pasti nih nanti ada yang susah. Pertama, mana gampang banget anjing? Ada duri apa nih? Kita udah begini aja. Bentar, bentar, bentar. Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar ya. Jadi tangga, jadi tangga, jadi tangga, jadi tangga, jadi tangga. Jadis tangga. Jadis tangga. <tik> yang lain diam, yang lain diam, yang paling bau juga tetak coy. Nah, udah. Ya. udah, udah, udah. udah kuning kuning kuning kuning kuning. Nah. Obi obi obi obi. De. Ah, joya joya joya joya. Ratar ratar. Loncat loncat. Pecat <tik> <tik> coy. Pecat coy. Pecat bego. Nice. Pecat. Goblok. Goblok. Kok itu <laughs> <laughs> ini ini harus dipencet ber... tunggu tunggu tunggu kurang satu kurang satu harus pakai oh, kotaknya ambil ini, ini aja aja. dulu. Ambil oh, iya. ini nih. Hmm. Oke okay, bro, buran buran buran. Sabar, sabar. Sendiri kan bisa itu padahal lebih. Sendiri kan bisa. Oh, bisa. yuk ya? <laughs> lewat yuk. Oh. Nah, nice. oh, okay. gampang. gampang, gampang banget, terlalu mudah, game-nya Nih, game zaman SD, cok Bisa. <laughs> Tapi ini baru oh, okay. satu aja. Ini bisa maksudnya Apa lagi nih? Bentar, bentar, lihat dulu nih. Ada yang atas, ada yang bawah nih, gue rasa. Empat atas, empat atas. Empat atas, empat atas. Empat atas. atas. gue sendiri nih di bawah nih. Empat atas. atas. Lah, eh, eh eh eh dorong, dorong weee Naik cuy Gobrol basuh ke Anjing man dorong dorong, dorong dorong dorong Dorong Eh a, naik naik naik naik berempat naik berempat Dah dah dah Oke Naik berlima naik, naik, naik. naik, naik, naik. Okay. naik berlima Turun lagi terus dorong, naik sana Temut Turun dua Dua sini dua Oh ini tekat teki co, ini teka teki, co. Uh. Dari tadi tekat teki anjing Dari tadi tekat tekinya anjing Tahan tahan lo Tahan lo yg dorong wey anjing Nah, Lagi. jangan berempat, bertiga. bertiga, bertiga, nah, nah, nah, ya, ayo. oh, gitu, gini, gini, gini, gini, gimana, gimana, gimana. oke, gua ngerti, gua ngerti, jadi, jadi harus berempat dulu, dulu, kita naik empat dulu, tunggu itunya lewat, ya, baru kita loncat, satu orang loncat nanti, satu orang loncat, ayo, ayo, nice, nice, nice, ayo, bantuin, bantuin, bantuin, bantuin. Eh, Gak naik sini, sa naik satu sini. Nah, ya, telat-telat-telat. Ayo, ayo, ayo, lagi. Wah, gimana anjir? turun dulu, sini turun dulu, turun dulu. Bentar, bentar, tungguin, tungguin dia, tungguin dia. Oh, bantuin turun dulu. Sini, oh. sini turun. Nah, dulu. nah, sekarang-sekarang. Jangan semua woi. Darah tungguin. Ya, gimana, <laughs> <jina>? <laughs> kita ini kita Sudah, kita nurunin ininya dulu nih. Iya, bertiga aja, <coughs> bertiga. <coughs> bertiga. <coughs> bertiga. Nih, gua tuh gua tungguin, gua tungguin, gua tungguin. Eh, berempat apa bertiga sih? Nah, berempat, nah, sabar sabar sabar sabar sabar sabar berempat, berempat, loncat loncat loncat loncat loncat berempat, berempat, berempat, Dua dua berempat, dua. berempat, dua, dua. Ya, berdua berempat, berempat, berempat, berempat, berempat, berempat, berempat, berempat, berempat, kejebak berempat, berempat, Nah hey. Nah, berempat, <laughs> <laughs> <Tunggu, nana, laughs> Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oke. Eh megang kunci, buka Awas bi anjing. Pinggir-pinggir. <laughs> ah, eh keluar lagi. <laughs> Oke. Okay. Yes. Ez. Udah clear. Ya, udah selesai Mama tuh udah. Allah. Wow. Hmm. nggak udah, masih tamat. ada masih ada lagi, tamat. cuy. Tuh lihat tuh.